Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kami berada di uh, Muling ya. Di Muling mengambil sebuah inis yang diamanahkan oleh Pemerintah Kampar melalui bantuan keuangan dari ya, Kakak Pemerintah Kampar. Dan alhamdulillah pada tahun ini, 2022 Desa Gunung Duksu Kecamatan Tanjab serta Kampar mendapat bantuan tersebut. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati uh, Catur dan sebelumnya Bapak Aziz yang telah membuat program ambulan satu desa dan alhamdulillah, Allah akan dinikmati oleh masyarakat kita. Semoga masyarakat kita Gunung Bungsu merasa terbantu dengan adanya sarana transportasi ambulan ini. Sekian terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perdana, insya Allah saya akan mempraktekkan cara menghidupkan uh, ambulan yang ambulan luring ini. Nah, Taba di tiang komplitnya lalu ditekan Injil atau Start oke, sudah hidup? Ya. suaranya luar biasa, mantap Wali itu harus wajib injak kopling pinjak uh -huh. kopling lalu tekan ini start oke okay. nah <coughs> setelah nyala tuh Pak -huh. Wali kan disini terlihat ada R nya kan di depan iya di belakang Biasanya kan di belakang sini nah caranya untuk kita mau gigi mundur Pak Wali harus angkat ini ini angkat nah angkat seorang ke kiri terus seorang ke depan kalau gak ada kalau nggak diangkat dia jadi gigi satu. Oh. Nah, kalau nggak diangkat oh. dia jadi gigi satu. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Nah, kalau untuk Pak Wali biasa aja. Oh iya. ya. Menggunakan gini. Netral. posisinya. Oke. Okay. Nah, kalau nggak diangkat tadi pertanyaan Pak Wali. Dia jadi gigi satu. Polarnya oh, ke gigi satu ya. Iya, oh, oh, iya, iya. Gitu. Nah, di sini kontes satu. Klaima lima ini ya di transmisinya ada enam speed. Iya. Ada enam speed. Biasanya lima kan? Biasa lima. Nah, ini kita di enam, enam speed kecepatan. Nomornya satu. Nah, terus mungkin kalau di sini kan tidak ada melihat rem tangan. Iya, ah, rem tangan. Di sini ada cuma untuk menggunakan tombol, sistem tombol. Nah, kalau di posisi dia lampunya nyala begini, berarti dia rem tangannya aktif. Yeah. Nah, kalau rem tangan aktif cara untuk mendurunkannya cara untuk menonaktifkan nya tetap kodomannya itu harus injak rem injak rem? injak rem, lalu ini ke bawah kalau gak di injak mau? kalau di dia akan mau oke okay. nah tadi lampunya mati tuh oh. rem tangannya enggak aktif oke okay. kalau untuk mengaktifkannya tetap pedoman injak rem ini naikkan ke atas nah ke atas gini ya yeah. nah, tetap pedomannya injak rem nah ada ini AC nya kita oke okay. ya kan nah di sini uh, ada namanya fitur dari apa uh, radio kita sejak di menu sini ya uh, biasa sini. Lah, ya semua mobil semua mobil sama oke okay, nah, sini ini usb, ipod, link bluetooth nanti aux nah kalau nyambungin bluetooth yeah. pak wali tinggal sambungkan aja oh. uh, nama okay. perangkat ekor yeah. dari handphone kita yeah. so, ya boleh bisa boleh bisa bawa ya nah, terus di sini ah, masalah ini rotor lagi, nah, penggunaan nah, rotor ya nah, cara penggunaan ya. rotor ini di sini kan ada uh, volume, volume volume sekalian on off-nya Pak Oli oke okay. nah Pak Oli tinggal putar ke bawah dia langsung aktif oke okay. ya kan oh, nah, iya iya iya nah, nah, gitu. uh -huh. kalau kita mau cari kebutuhan sirinenya. yang ada yang untuk nah, nah, itu, nah itu untuk apa, uh, lorong darurat kan iya darurat semi darurat uh. nah, ini sangat darurat yeah. nah, kebutuhannya nah terus kalau lampu nih koalisi lampu kalau itu lampu di atas, di atas ya lampu okay. di atas nah. Sudah hidup, Sudah hidup, Pak itu yang dua, dua maksudnya yang nah, lampunya dua dua itu oh, depan ya. sama belakang betul betul, betul. depan oke nah. oke okay. okay. ini, ini mic, -mic mikrofonnya -mic -mic coba tes mikrofonnya kita tes satu, dua, tiga, dicoba Selamat sore desa Gunung Bungsu ambulans Ika telah hadir, terima kasih ya. Oke okay. Nah, nyala ya Pak Wali ya Iya, iya, siap Teleponnya ya, ya. Nah, terus <coughs> Paling penting Pak Wali Setelah berkendaraan Dalam posisi mobil parkir uh -huh. Berarti mesin mati uh -huh. Perhatikan ini selalu dimatikan Pak Wali oke okay. nah, dimatikan sebelum dimatikan mobil? eh, sesudah sesudah, sesudah, sesudah. dimatikan sesudah Karena boleh, makan sebelum juga ah, boleh wah, ini mau Malkanaki dia ya? iya kalau dia mesin mati ini nyala nanti harus baterai yang kemakan iya, betul-betul jadi tekor lah kalau bahasa kitanya oke, okay, kira-kira apa yang ini lagi yang lebih yang lebih, lebih apa namanya? oh ya masalah ini, kunci ah Kunci. kunci, kunci kan otomatis kunci otomatis nah disini nanti Pak cuman itu cuma satu kunci aja satu simpan satu Pak simpan. Satu simpan nah nanti kan contohnya gini nih ini saya lepas aja nih ya terus ini, ini nah ini nanti Pak simpan Pak simpan nah terus di sini nanti kan ada namanya indikator tekanan angin ban oh iya? Ah, ah. jadi Pak Wali kalau seandainya berjalan dalam kendaraan hati kita ini kan sudah menyatu nih dengan kendaraan hmm, gitu hmm. nah kalau seandainya feeling kita ban mobil kita ini kayak kurang angin gitu kan oh. nah mungkin di mobil, di mobil yang biasa kita gunakan kita harus berhenti dulu melihat ban kurang angin apa tidak nah, kalau dari sini nggak, kita bisa ngeliat pantaunya dari sini Oh iya iya iya uh, Mantannya dari sini Berarti Kita nambah kayaknya ya Buat, iya, iya kan Paling nambah sedikit aja lah Pak Wali kan uh. Kalau standarnya dia di 22 Kalau 23 ini pun aman juga sih Ya yeah, tekanan iya. angin Nah di sini dia <coughs> Jadi kalau dia kurang angin Kelihatan dari sini Kalau dia berkurang nanti mungkin 2 titik ini jadi berkurang 2.0 titik okay. Nah terus di sini <coughs> Di sini ada pengaturan AC untuk di belakang Pak Wali Oke okay. Oh iya ya kan. Nah, kita bisa kontrol dari sini. Oh, ya belakang ya? Nah, ke belakang. Terus yang ini ban. Ini ada bat, ada gambar mobil sama jalan gitu ya. Nah, ini dia kalau kita guna aktifkan ini, nah, dia akan nyala di sini. Berarti itu Itu gunanya apabila mobil di dalam berkendaraan kita lagi dalam keadaan hujan yeah. kalau kita aktifkan ini supaya ban itu tidak terjadi understeering. steering iya iya iya kalau tergincir. Oh, kita kita yeah, yeah. dalam rem mendadak oh, oh. Gitu. nah ini boleh digunakan oleh kita iya yeah. nah terus di, di sini nih ada angka digital uh -huh. pengaturan lampu tinggi rendah iya uh -huh. yang sekuler tidak sama ya uh, Jadi, kalau, uh, dia di bawah enggak oh enggak ya di bawah di... itu kan dia lampu, lampu siang apa namanya iya iya ya. terus uh, ini um, minyak ah, cukup tangki sini Pak okay. nah dari sini oh ya oke okay. ah, untuk tekan ah. mesin sebelah, ah. sebelahnya ke sebelah-sebelahan aja ini untuk buka mesin, mesin. Ya, Oke. Okay. Ah. terus ini yang harus diwaspadai minyak itu minimal berapa? kalau kalau minyak sih generasi gak okay. terakhir Oke kita isi yang masih Kita bareng Pak Oli Kira-kira dari sini ada mau mau tanya kan Saya rasa cukup ya Aku dayanya 20000. Nah, di sini di kunci sama dongkrak. Oke, nah, siap. sama dongkrak. Nah, siap. nah, untuk segitiganya sama PKK obat. Nah, segitiga ini akan obat di depan. Nah, ini kenapa kuncinya tidak kita bawa dari Jakarta? Karena nggak buat lagi di area ini. Nah, kalau untuk ini pengali Wali cara menggunakannya bawah okay. oh, ini kalau geser buas ini seperti ini ini tinggal oh. nah, kalau kalau di tarik dia nanti otomatis rodanya akan terus secara otomatis ya tidak nah, ada. dan ini dia bisa jadi kursi roda Pak Wali oh iya, yeah. oh dia bisa bisa jujur untuk jadi kursi roda aja yeah. ya. nah, kalau yang mungkin simple aja tinggal tarik nanti kan Uh, Nanti kita bisa hancur lah, gampang sih nanturnya Kita tarang kemudinnya lagi Torong aja kalau liru Nah, terus Di sini ada selang maskernya Iya yeah. Selang masker untuk oksigen Oksigen juga penuh Oke, okay. kalau liru Nah, ini oksigennya baru Baru ya, kita baru siap digunakan ya Iya, siap gunakan okay. ya ini tabung oksigen bukan tabung gas Pak Rudi ya. Ini udah isinya tuh. Gak ada. Gak ada. Ya, Gak ada isinya. Ya. Bisa langsung tinggal digunae ya. Ya <tik> Nah, di sini ada mantikan lampu sorot kalau Bapak Ibu malam kita bawa pasien. Iya iya iya iya. Nah. Eh nah, pengaturannya di sana. Oh, di depan pengaturannya ya. Dia dari depan bisa. Heeh, oh, dari belakang? Enggak bisa, Pak. Pada tas Pak Ali ya. Yeah, yeah. Nah, di sini Pak Ali. Tuh. Oh iya. Nah ini ini. Ah. Oh, di mana, ini. Ya. Jadi dia kalau panah ke kanan dia pengaturan pennya. Nah ke kiri dia kita ngecilin. Gitu. Siap siap siap. siap. siap. Oke okay. okay, kira ada mutar lagi Pak Ali? Kira lagi di sini nih. Oh. Bate. Nah, kalau kita buka ini, ini bisa menarok-menarok nah, alat apa ah, Iya, alat iya ya, gitu kan nah, Dua orang, tiga, bisa bilang bisa di Bisa di belakang orang yang dua, hmm. itu kawatnya. Kalau hmm. itu, itu, itu, itu. Hmm. So, itu anda terpisah ya? Iya, karena terpisah hmm. Jadi kalau nanti bawahi, ada keluarga yang meninggal kalih kalau kita menggunakan angbulan, steering-nya kita turunin dulu. Iya, ini yang kita bawa. Nah, ini kita bawa. Nanti ada ada kuncinya ya. Ada ya? di duanya ada nanti bawa. Iya, e, iya. E, saya ini kita bujukin. Kita, kita, kita, eh. kita akan mungkin nanti lagi, Pak Ali tutup, tutup ya. Iya. Terima ya. kasih. Kita foto. Kalau di mana tahu ke depannya apabila ada permasalahan dari silakan menghubungi saya, ya. Bismillahirrahmanirrahim Perdana Insya Allah saya akan Mempraktekkan cara menghidupkan Ambulan yang uh, Ambulan luling ini uh, Tepat di hijak komplitnya Lalu ditekan engine atau start Oke okay, sudah hidup Ya yeah. Suaranya luar biasa Mantap